Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Raida, usia saya 39 puluh sembilan tahun. Uh, di sini saya ingin berbagi cerita dan berbagi pengalaman, uh, terutama untuk yang mengalami masalah kelebihan berat badan yang terlalu over. Uh, dulu saat berat badan saya 74 kg dan di situ kendala saya uh, susah BAB juga saya sudah mencoba banyak banget uh, obat pelangsing tapi hasilnya nihil karena begitu minum turun terus selang seminggu nanti biasanya uh, naik lagi dan alhamdulillah saya diperkenalkan dengan produk yang luar biasa uh, dari pertama dari teman saya saya mencoba satu saset dan alhamdulillah Sangat luar biasa. Nah, itu produknya adalah Slim Trinity. Ya, di sini uh, saya minum tiap malam, dan alhamdulillah paginya saya bisa BAB dengan lancar, siang atau sorenya juga sering, kadang BAB juga. Uh, di sini saya juga, selain minum Slim Trinity, saya juga meminum softgelnya. Softgelnya ini fungsinya untuk membakar lemak. Pada malam hari saat kita tidur Setelah apapun yang kita makan Insya Allah dibakar lemaknya oleh snow gel ini Alhamdulillah alhasil Berat badan saya sekarang 64 kg Dan saya tinggal itu selama saya lakukan itu Selama turunnya selama saya pemakaian tiga bulan Alhamdulillah boleh dicoba ya, buruan dicoba, Slim Trinity is the best